sudah 70 bahkan 90 tinggal gunting pita dan untuk Pak ini inikah yang anda katakan bahwa pembangunan zaman Pak SBY sudah 70 hingga 90 persen hmm? lihat ini ini semua uang rakyat uang rakyat sebesar 11 miliar rupiah yang telah berubah menjadi semen dan besi yang tidak ada fungsinya lagi jadi ini yang anda banggakan jadi kalau anda mau tetap bertahan dengan gaya kepemimpinan yang seperti sekarang maka jangan kecewa kalau 2024 partai merci rata dengan tanah.